salam damai sejahtera sebagai seorang katolik ada baiknya kita tahu sejarah hari raya kristus raja dan alasan mengapa kita memiliki hari yang dikhususkan untuk rayakan kedaulatan universal kristus sebagai bagian kalender liturgi kita Hari Raya ini memiliki hubungan dekat dengan Hari Semua Orang Kudus ketika pertama kali dilembagakan oleh Paus Pius XI. Paus Pius XI melembagakan Hari Raya ini pada tahun 1925 di tengah gejolak politik setelah Perang Dunia Pertama. Paus Pius ke-11 berduka atas dunia yang telah dirusak oleh Perang Dunia Pertama dan yang mulai tunduk di hadapan penguasa konsumerisme, eksploitasi nasionalisme, sekularisme, dan bentuk-bentuk baru ketidakadilan. Struktur kekuasaan lama di Eropa dan Timur Tengah memudar dalam ingatan, termasuk sistem kolonial yang memungkinkan negara-negara Eropa mengklaim tanah di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, sebuah dunia baru dan tidak pasti muncul di tempat mereka Ketika dunia berada dalam kekacauan dan meningkatnya pertumbuhan sekularisme menyebar ke seluruh dunia Paus Pius XI berusaha memeranginya dengan penegasan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Sejati yang kepadanya kita berutang kesetiaan Dia melakukan ini dengan mengadakan hari raya untuk menghormati Tuhan kita Yesus Kristus Raja pada tahun 1925, melalui surat ensikliknya Quas Primas, Paus Pius XI menjelaskan, Kami sangat berharap bahwa Pesta Kerajaan Kristus yang di masa depan akan dirayakan setiap tahun dapat mempercepat kembalinya masyarakat kepada juru selamat kita yang penuh kasih. Awalnya, Pesta ini dirayakan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober. Tepat sebelum hari raya semua orang kudus pada tanggal 1 November Ini adalah pilihan yang disengaja Paus Pius XI untuk menjelaskan mengapa dia memilih tanggal itu Minggu terakhir bulan Oktober tampaknya yang paling nyaman dari semua untuk tujuan ini Karena pada akhir tahun liturgi dan dengan demikian pesta kerajaan Kristus menetapkan mahkota kemuliaan Atas misteri kehidupan Kristus yang telah diperingati selama setahun dan sebelum merayakan kemenangan semua orang kudus, kami menyatakan dan memuji kemuliaan Dia yang menang dalam semua orang kudus dan dalam semua orang pilihan. Jadi, tugas Anda, saudara-saudara yang terhormat, untuk memastikan kalau khotbah-khotbah yang dikhotbahkan kepada orang-orang di setiap paroki untuk mengajari mereka arti dan pentingnya hari raya ini, sehingga mereka dapat mengatur hidup mereka sedemikian rupa, sehingga layak untuk setia dan patuh pada subjek Raja Ilahi. Demikian kata Paus Pius ke-11. Kemudian hari raya ini dipindahkan ke akhir November untuk meningkatkan hubungannya dengan akhir tahun liturgi, menjadi puncak dari tahun liturgi, jadi tema spiritual ini masih mempertahankan kekuatannya dan mengingatkan kita apa artinya menjadi hamba yang taat dari Raja yang baik hati. Hari Raya ini dirayakan di akhir tahun liturgi menjadi puncak dari tahun liturgi karena memang pada Kristus Raja kita berbakti, pada Kristus Raja kita berharap, pada Kristus Raja kita gantungkan seluruh keberadaan dan nasib hidup kita. Dia yang memiliki kuasa di langit dan di bumi yang akan datang dengan kekuasaan dan kebesarannya Untuk membawa kita hidup dalam langit dan bumi yang baru untuk selamanya Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa berikan like dan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berikan komentar dipersilakan diberikan di kolom komentar Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist